Halo guys, jumpa lagi bersama saya al Masih di video kali ini Saya akan membahas tentang uh, bedanya telepati kepada orang yang sudah mengenal kita Sudah saling melihat dan orang-orang yang belum pernah mengenal kita dan tidak pernah melihat kita Apa saja bedanya, nanti kita bahas Sebelum saya bahas tentang uh,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 Oke teman-teman, kita bahas kali ini tentang target-target uh, kita dalam uh, ketika kita ingin melakukan telepati Jadi yang pertama, yang ingin saya bahas yang pertama Ketika target kita sudah saling mengenal, kita sudah saling mengenal dengan orang yang ingin kita telepati Kita sudah saling melihat, jadi saya sudah pernah melihat dia, dia sudah pernah melihat saya seperti itu, telepati kepada orang yang sudah saling kita kenal, sudah saling kita melihat, sudah pernah kita lihat. Itu biasanya tujuan uh, dari telepati, itu adalah untuk mempengaruhi orang tersebut kepada kita secara pribadi, kepada kita karena orang itu sudah pernah melihat kita, karena orang tersebut sudah pernah melihat kita. Karena orang tersebut sudah mengenal kita Jadi pesan yang kita kirim kepada orang itu Dia akan membayangkan sosok kita Wajah kita Hal itu terjadi karena orang itu sudah pernah melihat kita Orang itu sudah kenal dengan kita Jadi pesan yang kita kirim Dia akan masuk kepada orang itu Dan orang itu akan membayangkan eh, sosok kita Seperti itu teman-teman jadi, telepati kepada seseorang yang eh, sudah saling kenal itu, teman-teman bisa lakukan telepati, entah jaraknya dekat atau jaraknya terbilang jauh. Telepati yang teman-teman lakukan bisa berhasil, meskipun teman-teman eh, lakukan telepati itu kepada orang-orang yang belum pernah bertemu dengan teman-teman, tapi sudah saling mengenal. Mungkin teman-teman. Sempat berkenalan dengan seseorang di media sosial atau telepon. Dan teman-teman sudah saling melihat foto dari orang itu. Bisa tidak? Tentunya sangat bisa. Karena pesan yang teman-teman kirim, dia tahu karena dia sudah pernah melihat sosoknya teman-teman di foto. Dan teman-teman sudah bisa membayangkan pesan yang teman-teman kirim. Teman-teman sudah bisa bayangkan sosok orang itu karena teman-teman sudah melihat fotonya jadi ketika teman-teman belum pernah bertemu tetapi sudah berkenalan dan sudah melihat foto hal itu telepati akan sampai dan bisa berhasil seperti itu oke kita masuk di eh, poin kedua bagaimana kita telepati kepada seseorang yang tidak mengenal kita dan kita juga tidak mengenal orang itu tetapi kita sering bertemu, berpapasan, saling melihat Atau kita di dalam sebuah komunitas atau di dalam sebuah lingkungan Kita biasa e, melihat seseorang yang kita sukai, yang kita e, cinta atau gimana lah, Ada jatuh hati sama orang itu Tetapi orang itu juga sudah pernah melihat kita Tetapi kita belum pernah berkenalan secara langsung Bisa tidak kita lakukan telepati kepada dia Tentunya sangat bisa. Kita bisa lakukan telepati kepada orang tersebut karena orang tersebut sudah pernah melihat kita. Orang itu sudah pernah melihat kita. Pesan yang kita kirim meskipun kita tidak berkenalan secara langsung, pesan yang kita kirim akan sampai kepada dia dan dia akan membayangkan sosok kita seperti itu karena dia sudah pernah melihat teman-teman hanya saja dia belum pernah berkenalan secara langsung dengan teman-teman tujuan dari telepati teman-teman bisa membuatnya jatuh cinta teman-teman bisa membuatnya suka dan teman-teman bisa membuatnya ada rasa ingin berkenalan dengan teman-teman rasa ingin dekat dan berkenalan dengan teman-teman hal itu teman-teman bisa lakukan karena dia sudah melihat teman-teman dan teman-teman sudah melihat dia seperti itu biasanya hal itu terjadi ketika teman-teman ada dalam sebuah lingkungan sebuah komunitas yang terkadang teman-teman belum saling mengenal dengan teman-teman yang lain atau anggota komunitas yang lain atau teman-teman mungkin di dalam dunia kampus mungkin seperti itu juga bisa sering terjadi seperti itulah jadi teman-teman intinya teman-teman bisa lakukan itu karena orang itu sudah melihat teman-teman seperti itu biasakan kalau teman-teman ketika dalam sebuah lingkungan lihat seseorang yang wah dia ini cantik wah dia ini tanpa teman-teman pulang di rumah tiba-tiba kepikiran dia bisa membayangkan wajahnya dia oh dia ini kok cantik banget dia ini kok ah seperti itulah teman-teman intinya seperti itu intinya teman-teman bisa membayangkan Intinya dia bisa membayangkan Teman-teman ketika pesan yang teman-teman kirim Masuk kepada dia Seperti itu Sekarang kita masuk di poin yang ketiga Poin yang ketiga ini Banyak teman-teman tanyakan tentang hal ini. Bagaimana kita telepati Kepada seseorang yang tidak mengenal kita Tidak pernah melihat kita tapi kita sudah melihat orang itu. Jadi orang itu tidak pernah melihat kita, orang itu tidak pernah mengenal kita. Hanya kita yang sempat melihat orang itu, hanya kita yang melihat orang itu. Biasanya hal ini terjadi di suatu tempat tempat tertentu, biasanya tempat tongkrongan, di kafe, di rumah makan, di biasa kan? oh iya teman-teman seperti cerita saya dalam melakukan telepati ada videonya ini videonya ketika saya melakukan telepati di bis yang mana orang itu tidak pernah melihat saya dan orang itu e, tidak pernah mengenal saya hanya saja saya yang melihat orang itu karena posisi saya di belakang dan orang itu di depan bisa tidak telepati kepada orang itu? tentunya bisa Biasanya telepati kepada orang seperti ini itu jaraknya itu jarak-jarak tertentu Biasanya jarak dekat, biasa dalam tempat tongkrongan, di dalam kendaraan bis, di rumah makan Pokoknya jaraknya terbilang dekat yang dimana kita yang ingin telepati mata kita bisa melihat dia Pandangan kita bisa kepada orang itu bisa dijangkau lah seperti itu Biasanya telepati kepada orang seperti ini dengan tujuan membuat dia untuk melakukan sesuatu kepada orang yang sudah dia lihat. Jadi bukan kepada kita sebagai pengirim seperti itu. Jadi karena dia belum melihat kita, jadi kita sangat susah untuk membuat dia melakukan sesuatu kepada kita, sangat susah. Jadi... Kita hanya bisa membuat dia, mempengaruhi dia, melakukan sesuatu kepada orang yang sudah dia lihat. Contoh kayak kemarin yang pernah saya cerita di video itu, posisinya kan saya di dalam bis bersama. Posisikan saya di dalam bis, di paling belakang, sedangkan dia duduk di hampir depan. Dia nggak pernah lihat saya dan sudah pasti dia tidak mengenal saya. Ketika bisnya mau masuk di dalam pintu tol, ada satu kakek yang naik lewat pas di depan dia. Dan dia sudah pasti melihat kakek itu. Dan kakek itu sudah tentu tidak punya tempat duduk. Dan kakek itu berdiri. Jadi tujuan saya di sini untuk mempengaruhi dia untuk berdiri dan memanggil kakek itu duduk di tempat yang dia sudah tempati. Sebelumnya. Seperti itu Jadi tujuan saya untuk mempengaruhi dia Bukan ke saya tetapi pengaruhi dia Kepada kakek yang tadi Yang sudah dia lihat Seperti itu Jadi gini teman-teman Inti dari telepati adalah Minimal Kita sudah melihat Orang yang ingin kita telepati Seperti itu Minimal seperti itu Persoalannya dia kenal sama kita atau tidak dia sudah pernah melihat kita atau tidak itu enggak jadi persoalan minimal kita sudah pernah melihat dia seperti itu kalau untuk telepati yang terakhir ini poin yang terakhir yang dia tidak mengenal kita dia tidak pernah melihat kita itu biasanya terjadi hanya pada jarak yang sangat dekat seperti itu teman-teman dan oke okay, teman-teman videonya sampai di sini aja nanti saya bahas tentang tips-tips yang lain cara-cara yang lain dan menjawab beberapa pertanyaan yang lain oke teman-teman jika video ini bermanfaat jangan lupa di share ke teman-teman yang lain dan oh ya teman-teman ada beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab dan apabila teman-teman masih bingung teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar atau teman-teman bisa nonton video-video yang lain yang banyak pertanyaan yang sudah saya jawab Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya, Al Masih.